Episode kali ini kita akan ngebahas mengenai kamera jadul yang masih worth it di 2021. Kamera apa itu, brand apa itu, dan kemana-mana tetap di channel. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jaki di channel Jaki Zulfikar Foto and Video. Di channel ini kita bakal selalu ngebahas mengenai produksi foto dan video. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan bidang foto dan video, bisa langsung aja subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan updatean dari video-video yang ada di channel ini. Langsung aja kita ke pembahasan. Kita bakal ngebahas salah satu kamera keluaran Fujifilm yang di tahun 2016 launching ini, yaitu Fujifilm X-T2. Kenapa saya tertarik ngebahas X-T2 ini? Karena ini kamera saya beli di tahun 2017. Dan sampai sekarang masih jadi kamera utama saya untuk pengambilan video. Hampir di semua pekerjaan saya, kamera utama saya untuk video itu X-T2. Fujifilm X-T2. Nah, gimana sih uh, Fujifilm X-T2 di tahun 2021? Dimana banyak kamera-kamera yang keluar, kayak misalnya... Canon ngeluarin Canon R5 Udah itu Sony ngeluarin yang terbaru itu A7S3 uh, Udah itu Lumix Panasonic atau Lumix ngeluarin S1H Di tahun kemarin Dan Fujifilm sendiri udah mengeluarkan dua generasi setelah X-T2 ini Udah ada x 3 x 4 Semua dari brand-brand yang tadi Atau kamera-kamera yang tadi keluar itu udah menawarkan hampir semuanya minimal itu kayak 4K-nya udah 60 frame per second. Udah punya ibis. Rata-rata uh, flip flipnya itu udah articulating, udah. Kalau ini kan cuman tilting doang. Kalau Fujifilm itu hanya yang XT2 itu hanya uh, tilting bisa tilting. Nah, di sini saya bakal ngejelasin kekurangan bagaimana sih kita yang pengguna XT2 mengakali atau benar-benar bisa bersaing dengan kamera-kamera yang baru tersebut. Walaupun xt 2 x atau xt itu belum punya IBIS, saya ngakalinnya cukup dengan beli gimbal. Jadi teman-teman di sini saya pakai DJI Ronin cuman banyak juga ya brand-brand lain. Teman-teman di sini saya benar-benar untuk pekerjaan profesional, kadang-kadang untuk IBIS itu di bawaan kamera itu kita masih ragu antara penggunanya itu aman gak sih shake nya segimana sih sebenarnya shaking itu kan yang gak bisa ditolerir itu di saat naik turunnya itu gak stabil ya tapi kalau misalnya uh, shaking, ada shaking tapi kayak misalnya dari hentakan langka yang penting gak geter jadi kalau sebenarnya getaran yang gak, kadang kita nggak bisa terlelir di video. Cuman kalau misalnya untuk movement movement sebenarnya kalau gerakan-gerakan kamera itu masih bisa dimaafin. Tapi kalau misalnya pengen berber -ber smooth perfect banget, kita malah ngandelin gimbal. Kalau di sini disebutnya gimbal atau stabilizer, ada yang digital kayak gini di Jayronin S ini. Ada juga yang uh, manual. Nah di antara dua gimbal itu benar-benar saya lebih percaya pakai gimbal lagi daripada pakai ibis. Karena kita kan nggak pernah tahu yang namanya teknologi walaupun sudah baru, resiko yang kita ambil terlalu besar di saat kita, movementnya terlalu berlebihan atau standar si ibis ini nggak bisa ngeimbangin movement kita, itu bisa jadi bahaya juga untuk pekerjaan. Apalagi pekerjaan kita udah profesional dan dibayar oleh klien. Ya, lebih memilih membeli gimbal. Kenapa? Karena bisa kita ini e, beli gimbal, kita punya kamera apapun itu bener-bener bisa dipakai. Gimbalnya itu bisa berfungsi untuk semua kamera, tapi kalau kita bener-bener cuman upgrade-nya membeli kamera yang punya ibis, kamera yang punya ibis itu cuman satu di walk saya itu. Saya nggak bisa gonta-ganti kamera nih. Ya, kalau misalnya lagi pengen yang movement kamera mana, itu nggak bisa. Harus ngandelin satu kamera yang untuk movement. Cuman kalau dengan gimbal, saya bisa pakai kamera brand apapun, merah apapun, maksudnya tipe apapun, itu bisa uh, stabil dengan gimbal. Itu alasannya. Dan itu kekurangan X itu yang kata saya masih bisa ditolerir dengan kita lebih baik uh, menyimpan uang kita atau benar-benar nge-save Uang kita itu untuk beli alat bantu lain selain kamera. Lalu itu yang jadi masalah juga headphone port di Fuji Film enggak XT2 itu belum ada, tapi XT4 udah ada. Cuman saya lebih milih beli vertical grip biar ada headphone jacknya untuk monitoring audio. Kalau nggak, benar-benar saya manfaatin. Uh, layar monitor eksternal balik lagi ke waktu teman-teman kayak gimana, kalau misalnya untuk waktu saya yang banyaknya dokumentasi dan banyaknya juga hampir semua uh, pekerjaan saya video foto itu benar-benar saya making picture ya benar-benar semuanya di setting sama saya, tata cahayanya lokasinya, talentnya saya atur, itu benar-benar saya Snaking Victor itu gak terlalu masalah sih dengan teknologi maksudnya saya lebih prefer kayak misalnya ISO XT4 itu lebih halus noise-nya lebih halus loh di saat ISO tinggi daripada X itu saya nggak terlalu mempermasalahkan itu lebih baik saya pan money atau berber saya uh, memakai uang saya itu untuk beli lampu aja kenapa harus saya pusing berber satu kamera saya harus perfect banget tapi yang namanya kerja itu kan saya biasanya waktu mau foto atau video di saat pekerjaan. Sering banget. Saya bekerja itu pakai dua kamera. Jarang banget saya bekerja hanya pakai satu kamera. Jadi mendingan saya nyiapin uang, budget lebih itu untuk beli alat-alat yang bisa ngesupport dua kamera yang saya pakai. Daripada salah satu kamera itu speknya tinggi banget. Tapi kamera yang lain belum bisa ngejar, saya lebih uh, lebih ikhlasnya ya maksudnya. Di kelas, uh, uang saya dipakai beli kayak misalnya lampu-lampu yang teman-teman lihat di sini aja uh, ini kan making picture, semuanya udah benar-benar diatur sama saya jadi saya bisa nyetting oh iso saya nggak mau lebih dari sekian ya saya tinggal pakai power lampu segimana jadi sebenarnya teknologi yang ditawarkan dengan kamera-kamera zaman sekarang sih nggak ngebuat saya terlalu tertarik tertarik jujur tertarik kepengen cuman saya Uh, ber, masih berpikir lagi nge-upgrade kamera saya ini karena saya udah dari dulu udah nyicil yang namanya udah ada lampu untuk foto dan video udah itu pakai uh, saya beli tripod empever tripod yang jerik, jerik lah bahasa inggrisnya udah beli alat-alat yang menunjang uh, produksi saya menunjang pekerjaan saya di foto video jadi Kamera itu saya bilang mau kamera, mau lampu, mau audio yang saya pakai itu benar-benar penunjang pekerjaan kita. Jadi jangan gara-gara kamera kita apa pas bisa kerja kita e, nyerah atau apa, karena yang namanya kamera pun alat kita benar-benar bisa ngakalin ngakalin semuanya. Jadi kayak teman-teman ibis nih, oke okay, kita bilang temen-temen nggak punya gimbal. Uh, saya biasanya kalau misalnya nggak pakai gimbal saya udah nyiapin nih. Ya. Ini strap. Teman-teman benar-benar bisa pakai. Pakai strap aja sebenarnya udah bisa sedikit mengurangi shaking ya, pengambilan video. Gimana caranya? Lebih ke simpel kayak kayak gini. Entar saya pasang dulu. Nah, teman-teman tinggal pasang strap di sini. Kayak umumnya. Tapi untuk video bener-bener teman-teman tinggal kencengin kayak gini jadi di saat re recording teman-teman bisa movement Movement-nya pun lebih stabil teman-teman bisa lihat ini kameramennya ada dua mukanya dikit serius pura-pura serius teman-teman nah, bisa lihat hasilnya pun gak shaking banget kok walaupun saya bilang gak Gak mungkin sih, bener, -bener hilang banget staking, cuman senggahnya mentolerir staking yang kita buat. simpel itu. Jadi bener-bener banyak banget teknologi yang bisa kita akalin. Teknologi baru itu, sekarang udah banyak banget. Kalau misalnya kita terlalu fokus dengan mengandalkan hanya kamera yang ter-perfect apa, dengan menawarkan segala teknologi, yang saya tahu sih teknologi itu makin kesini makin memudahkan kita. Jadi kadang kita juga kurang kreatif dan jujur saya melihat untuk zaman sekarang. Karena teknologi itu semakin canggih dalam hal kayak kamera, semua alat penunjang lainnya pun. Orang-orang di bidang kita itu udah benar-benar ngelupain yang namanya basic. Entah basic fotografi, entah basic videografi. Mereka benar-benar melewati fase itu. Jadi karena udah punya kamera yang canggih, jangankan basic fotografi atau videografi. Untuk manual book aja, saya yakin mungkin dari orang-orang yang membeli kamera itu udah jarang banget. Bisa kehitung jadilah orang-orang yang benar-benar baca manual booknya. Jadi untuk teman-teman yang saya kasih tahu X-T2 itu masih worth it banget. Untuk di 2021, untuk menghadapi kamera-kamera yang baru launching di 2020, Apalagi workflow saya. Uh, workflow saya itu untuk video. Untuk foto tadi. Saya chat. Jarang banget nyetak. Sedangkan nyetak pun. Saya pernah nyetak. Untuk hasil Fujifilm XT2 itu. 1 meter kali 1 meter setengah. Itu masih aman. Dengan 24 megapixel. Itu untuk video. Hasil akhir video saya itu. Saya masih pakai Full HD. Kenapa saya bilang. Fujifilm XT2 itu masih worth it banget. Kita. Ngambil rata-rata orang yang sudah pakai TV 4K, berapa orang sih? Berapa jumlah orang yang udah pakai TV 4K? Di saat kita misalnya untuk ekspor misalnya hasil akhir video kita itu 4K. Dan kalau misalnya saya udah benar-benar bergeser hasil akhir saya 4K, saya harus mengeluarkan uang lagi untuk yang namanya mesin editing saya. Itu udah tambah lagi biaya. Jadi di saat kita udah beli kamera mahal, alat editing pun kita harus menunjang pekerjaan kita sedangkan di indonesia itu kata saya teknologi tv pun masih banyak yang masih pakai HD malahan jangankan full HD yang saya standar saya ngasih ke klien itu video saya kan full HD jangankan untuk full HD uh, untuk, jangankan untuk 4K untuk full HD aja sekarang sebenarnya masih jarang mungkin untuk kantoran-kantoran udah pakai full HD mungkin ada beberapa yang udah pakai 4K Cuman selama ini pekerjaan saya rata-rata semua, hampir semuanya ya full HD. Teman-teman bakal saya kasih lihat untuk video hasil X2. E, kamera di sini saya pakai kamera utamanya X2, kamera keduanya X20. Kita bakal nge atau hasil akhir video ini yang bakal tayang di YouTube itu 4K. Jadi teman-teman bisa ngelihat sendiri kualitasnya X2 itu kayak gimana sih. Langsung gitu dari video ini teman-teman bisa langsung ganti settingannya bisa nonon itu ke 4K. Nah, jadi kesimpulan. Oh, sebelum kesimpulan sebenarnya saya udah ngawancara, bukan ngawancara ya, nanya-nanya ke teman saya yang masih pakai x 2 Alasannya apa? Yang pertama, nah Gilda sendiri ngejawab bahwa e, kenapa sih masih pakai x 2 di 2020, di 2020 atau mungkin untuk penggunaan 2021 ini udah nyaman aja nah weh pakenya jadi gilda udah nyaman banget pakai itu dari kpek ada komplainan nggak kepada saya nggak sih selama ini alhamdulillah aman aman aja kalau foto kalau video paling shaking kerasa banget mungkin itu kendala dari beberapa orang yang menggunakan ekstitu itu untuk video itu shakingnya mungkin kerasa apalagi kalau misalnya kita nggak uh, berber hati-hati di saat movement maksudnya hati-hati di sini berber -ber maksudnya kita harus menguasai, uh, menguasai apa ya, sebutnya kita trail line error gitu. Jadi kita mau move on kemana itu harus benar-benar kita udah perhitungkan. Karena emang kita nggak ada ibisnya. Tapi sebenarnya bisa aman juga kalau misalnya kita pakai image stabilizernya dari lensa, walaupun nggak semempuni brand lain. Fuji Film udah ada kan lensa-lensa yang udah ada image stabilizernya udah kayak gitu, udah itu dari Om Dimas Fuji Guys dari Malang. Om Dim itu dari Malang, fotografer dan sekarang juga udah banyak di video juga. Om Dim share dong kenapa masih pakai XT2 sampai sekarang? Alasan pertama dan paling valid belum ada budget buat upgrade, Om. terhempas corona. Alasan kedua, emang image quality-nya masih bagus banget kok, Om. Kemarin cuma coba compare sama XT3, image quality perubahan nggak signifikan. Itu yang saya rasain juga. Jadi di saat XT3 uh, keluar, XT2 itu maka nah, saya udah masih lebih dari cukup. Speknya nanggung banget upgrade ke XT3 itu yang ketaker banget, uh, mungkin autofocus-nya kerasa emang emang cepat XT3, emang cepat tapi untuk orang yang dari di DSLR 5D Mark II ke uji film mirrorless X-T2 ini udah jauh banget sih di DSLR saya nggak pernah pakai manual eh, autofocus baru di mirrorless saya pakai autofocus karena emang uji film memanjakan penggunanya itu kesulitan pakai X-T2 apa om? dari penggunaan foto videonya hampir nggak ada kata om di masa masih sangat mampuni kecuali kalau dibandingkan X-T4 ujiznya ampun kalau Omnium sendiri. Ini Fuji guys dari Malang. Omnium sendiri bilang moga 2021 banyak job buat up ke xs 10 Kamera baru ya dari Fuji film. Kalau kata saya mungkin itu XT40-nya, mungkinnya pengen xt 40 itu HS10. Itu juga jadi pertimbangan karena banyak orang yang mempertimbangkan ibisnya. Dan film simulation untuk uh, oh. kamera-kamera x di atas x itu, film simulationnya itu udah macam-macam banyak. Karena cuman saya bukan well, hampir sampai saat ini saya nggak nggak nggak pake film simulation itu. Kenapa? workflow saya benar bener butuh warna yang udah aja standar maksudnya standar ini, saya pengen ngerubah warna atau apa? Saya pengen settingan lampu lebih. Kalau nggak white balance, udah cukup itu. Jadi saya belum bisa ngejelasin banget malahan ini keunggulan katanya sih, puji film banyak orang yang bilang fujifilm film bagus itu di film simulation-nya cuman saya nggak bisa ngejelasin karena saya bukan pengguna film simulation nah yang berikutnya itu ada pandangan dari Om Seno Om Seno itu bikin video-video dokumenter jadi banyak run and gun ya maksudnya bener-bener mendokumentasikan, bener-bener make a picture, bener-bener apapun keadaannya Om Seno langsung ngabadiin beda dengan saya yang banyaknya make a picture Om channel ini masih pakai sama XT2 Pengen sih kata Om Zenon, andalan XT2 Pengennya sih XH cuma tunenya nggak suka alasan masih bertahan sama XT2 apa Om? Buat saya XT2 paling tahan banting Yang pertama weather ceiling nya top Bener XT2 udah weather with, ceiling X10 yang tadi dibahas belum kedua fitur sudah cukup banyak, kecuali time video saya juga gak terlalu ngerti ini yang ketiga untuk video, untuk high ISO 12800 dia nggak muncul chroma noise alias cuma grey grain aja, jadinya asik jadi halus lah bahasa itu kan bahasa teknisnya, kalau saya sih yang keluar itu masih soft atau halus itu kualitas 4 top, bisa crop 300% tapi tetap klining. Jadi opsional pun masih sama kayak saya di sini untuk hasil akhir video itu masih full HD. Teman-teman nah, bisa lihat emang sebenarnya untuk Indonesia sendiri untuk uh, kualitas TV atau yang masih iya kualitas TV yang masih dinikmati atau kualitas layar yang masih dinikmati umumnya masyarakat kita masih maksimal full HD aja udah masih bagus udah bagus banget. Hanya banyak saya juga baru mulai tahun kemarin ambil gambarnya 4K tapi untuk uh, hasil akhir itu tetap di full HD. Jadi kita masih bisa crop sampai 300% pun masih tetap clean. Oh, om Seno pun gimana untuk slow mo-nya? Slow mo di 4K-nya, Om. nggak pernah. Om biasanya Om Seno pakai 25 frame per second. Satu tahun belakang ini saya pakai 2 23,96 atau 24 frame per second. Om Seno bilang kalau IBIS bisa pakai stabilizer, jadi alasannya sama kayak saya, atau lensa oisnya hmm. Untuk FPS, mau nggak mau harus disesuaikan. Dan Om Seno menggaris bawahnya untuk film simulation, Fuji bisa adjust kemiripan sama kamera apapun, pakai white balance shift. Sama, nanti saya kayak saya lebih banyak menggunakan white balance itu nah ini om seno jelasin lagi bahwa 4K nya oke okay loh XT2 apalagi di high ISO gimana om seno masih lihat YouTube eh, Instagramnya nanti teman-teman saya kasih lihat juga Instagram om seno ini saya buka video dari Instagram om seno yang mayoritas penggunaannya pakai ISO 12.800 kita bisa lihat ke gambar-gambar yang gelapnya ya, teman bisa lihat di sini, bener-bener dengan ISO 1800 itu bener-bener saya pun ngelihatnya ini pakai laptop masih bener-bener enak banget dilihat. Jadi teman-teman e, kalau misalnya pengen lihat video fullnya bisa langsung ke IG Om Serno, bakal saya tulisin di bawah di deskripsi. Tiga, tiga pandangan dari orang-orang yang masih pakai X-T2 sampai sekarang jadi teman-teman e, bisa lihat juga bukan lihat ya sekarang saya ngasih bakal narik kesimpulan versi saya jadi kamera X-T2 itu untuk 2021 masih worth it banget masih bisa dipakai untuk Pekerjaan-pekerjaan profesional pun masih worth it banget. Gimana kitanya? Gimana uh, kita benar-benar menguasai nggak sih alat-alat yang kita punya? Apalagi misalnya kamera kayak saya pakai XT2 saya, belum tentu juga saya bisa pakai XT2 yang orang lain. Karena benar-benar saya setting XT2 saya itu benar-benar bisa di setting full semua settingan itu pakai satu tangan. Itu benar-benar manfaatnya saya baca manual bu pas saya pakai yang Gilda pun saya agak kebingungan. bisa harus setting ini, setting itunya kayak gimana. Nah, jadi kita tarik kesimpulan bahwa x 2 itu benar-benar pasti worth it banget untuk 2021. Untuk pekerjaan-pekerjaan. Cuman untuk 2022 saya nggak tahu. Karena saya pun sama Om Seno, sama Om Dimas, mungkin ntar sama Gilda juga sama-sama menantikan. Apakah XH2 bakal keluar? Dan apakah XH2 bakal uh, menjawab? kebutuhan videografi atau sinematografi dimana saya hamang channel ngobrol bahwa Fujifilm udah punya sinelens lens Kenapa belum punya sinema kameranya tapi kayak gitu jadi untuk yang mau beli saya worth it. ngasih saran banget Xt2 udah lebih dari cukup banget pokoknya saya tutup di sini dengan Intinya apapun pekerjaan kita atau workflow kita kayak gimana Yang paling penting itu kuasai basicnya Dan kenali alatnya Dengan kayak gitu bener-bener kita bisa mengerjakan pekerjaan apapun Dengan alat-alat yang kita punya Sekian video ini semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat teman-teman yang masih pakai XT2 Bisa tulisin dong di kolom komentar Masih banyak nggak sih sebenarnya di Indonesia ini atau dimanapun itu Orang-orang yang masih pakai XP2 kayak saya dengan teman-teman yang lain Dan saya juga mengucapkan makasih pandangannya dari Om Seno, dari Om Dimas, dengan Mbak Gilda Untuk tanggapannya mengenai XP2 di 2021 dan kenapa masih pakai XP2 sampai sekarang Saya ucapkan terima kasih Dan jangan lupa ikutin ke video-video dari channel Jari Yogyakarta Motok Video Dan jangan kemana-mana